Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini saya mendapatkan tabung yang sudah kami cari ya. Dari kemarin ini semoga bermanfaat untuk kakak saya yang sedang isolasi mandiri sudah 12 hari ini. Itu kemudian kemarin lima hari terakhir sesak nafas menuju ke IGD tapi tutup semuanya mencari tabung oksigen juga enggak dapat di di beberapa tempat tidak ada. Kemudian menghubungi Dewa ternyata ada pada para wakil atau kemudian para donatur yang mengembangkan ini semua semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan isu ini sangat bermanfaat dan dicari-cari masyarakat pada saat ini memang sangat-sangat